kita reminder lagu right. di awal dua an oke okay. dan dan bila esok datang kembali seperti sediakala di mana kau bisa bercanda dan Lahan kau pun, lupakan aku. Mimpi burukmu, di telah Tancapkan duri kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku dan bukan masukku bukan ingin bu melukai kau di sini lembut terluka melupakanmu menepikanmu maafkan apa maafkan aku oh, oh, oh. lupakanlah saja bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. cacim maki saja diriku bila itu bisa Masuk, bukan ingin itu melukaimu sadarkan kau di sini. jadi diriku bila isu bisa sama-sama buat untuk kedua mempelai. Lupakanlah saja diri itu, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. maki saja diri itu, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan